Halo guys kali ini berjumpa lagi dengan channel YouTube saya JT Manto. Oke okay guys kali ini saya akan membahas Cara memperbaiki Lenovo T420 Kerusakannya mati total Ini motherboardnya setelah saya bongkar <tuh> Oke okay, dengan kode motherboard dan Z3 Umar F ya. oke caranya sangat mudah jika dapat input tipe ini mati total saya cukup menggunakan pinset ini oke sebelum mulai kita klik dulu subscribe like, komen, dan share di bawah video ini guys jika sudah klik subscribe, like, komen, dan share Kita langsung ke tutorial cara memperbaikinya Oke okay. Ini telah saya cek dan saya periksa Ternyata yang pusatnya Isi keramik ini Satu. Dan ini Ini pecah Ini telah saya ganti nah ini kita kecah ini yang lama kisinya biar tak pecah atau hangus ini telah saya ganti ingat cukup ganti dua ini ini sama dengan short 19 volt oke kemudian kita coba colok casannya ke mencoba semoga menyala guys kita tombol power dulu biar enak mencobanya oke okay, kemudian kita coba colok casannya nah oke okay. nah ini telah menyala tetapnya Nah, ini telah menyala laptopnya. Jadi demikianlah cara memperbaiki Lenovo T420. Kerusakannya mati total, guys. Cukup sekian dan terima kasih. Mantap.